Yo yo yo what's up yang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di video kali ini Gue bakal ngasih Empat trik Atau Pembagian atau pemberitahuan Atau pengumuman atau apalah pokoknya itulah Oke Sini kali ini gue bakal ngasih Pemberitahuan Lebih tepatnya iya pemberitahuan lah Empat pemberitahuan Aplikasi Pinjaman terbaik tepat terpercaya data kita aman oke teman-teman hmm, untuk kalian yang belum subscribe, anaknya apa ini hehe <guruh> jangan untuk kalian yang belum subscribe like share comment jangan lupa tuh pencet semua tombol di situ tuh yang mau dislike jangan <guruh> ya yang penting mah dukung aku terus dengan subscribe dan like teman-teman oke tonton video ini sampai habis agar video ini bermanfaat untuk kalian semua Oke teman-teman Oke langsung aja yang pertama yang pertama adalah yang pertama adalah akulaku oke nah disini akulaku nih Nah ini akulaku adalah aplikasi pinjaman kredit cicilan pinjaman atau belanja Nah disini selain kita bisa meminjam uang, kita bisa melakukan belanja dan disitu Nah kita harus masukin data kita itu ya pokoknya data-data kita KTP, semua SKCK atau apalah itu slip gaji Nah di situ nanti kita bisa minjam dan kalau nggak salah sih limit pinjamannya Rp 500.000 untuk yang sekali itu kalau aku laku, aku laku okay. dan disini aku laku itu adalah aplikasi terpercaya teman-teman dimana belum lagi dia aplikasi resmi lagi itu data kita aman oleh dia teman-teman dan prosesnya juga cepat teman-teman prosesnya sangat cepat tinggal ada 5 menit malah oke okay, teman-teman oke okay, yang kedua langsung aja kita ke Tunai ku. Tunai kredit tunai ku nah, Yang kedua. Nah, nah gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Gambarnya seperti ini. Oke. Ya, nah, lihat gambarnya seperti ini, kita lihat detailnya. Nah, Di sini kalian bisa pinjam, pinjaman cepat mudah tanpa anggunan, hanya dengan KTP. Pinjam bisa sampai 20 juta, teman-teman. Cicil, -teman. bisa nyicil juga, teman-teman, sampai 20 bulan. Naiku ini pinjaman uang online tanpa jaminan, nah sini kalian bisa minjem uang, hanya dengan ya cuma bisa, cuma ngasih-ngasih informasi pribadi kita doang, nah kita langsung minjem bisa duit, 20 juta sampai 20 juta teman-teman okay. 20 juta itu duit itu oke okay. selain besar juga dan ya ini emang proses agak lama ya itu itu karena kalau misalnya Pinjaman sampai 20 juta itu biasanya sih harus disurvei ya teman-teman Kalau nggak salah sih ini survei ke rumah Kalau nggak salah ya pokoknya ini tak percaya teman-teman data kita aman Semua pokoknya aman Oke teman-teman Oke yang kedua langsung aja kita ke Dana rupiah Nah ini nih teman Oke. Nah, ini nih di sini dana rupiah pinjaman data aman dan mudah. Nah, di sininya aja udah ada aman. Dana aman, Aman, aman banget dan mudah. Dan nah, di sini kalian bisa minjem pinjaman kecil jangka pendek langsung sampai yakun Anda. Oke. Dan juga pinjaman 4 juta. Nah, sampai 4 juta teman teman dan data kalian aman seaman-aman ya, teman-teman. Dan yang ke di empat ya, yang keempat ya yang terakhir satu dua tiga nah kita ke angel case nah angel case oke okay, angel case masih kita angel case nah karena aku jujur aku udah buka namanya angel case nah di sini aku percaya dengan angel case karena makanya aku percaya aku install aku minjem Nah, di sini limit yang kalian dapatkan yang pertama itu 800 ribu selama 14 hari ya teman-teman karena aku udah minjem jadi aku tahu Dan di sini kalian bisa minjem ya 800 ribu lah pokoknya dapat dapat limitnya pokoknya data kalian aman semua aman pokoknya teman-teman prosesnya juga cepat teman-teman kalian juga nanti bakal ditelepon oleh customer service nya dan kesempatan saya bisa itu ramah-ramah teman-teman oke okay. oke okay, cukup sampai sini aja video saya kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa share untuk ke kalian teman-teman kalian semua oke okay, teman-teman oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh